ini PKN ini seneng jadi yang senang, jadi ini yang seneng dua orang, itu sampai ngambung hadar aswak, kalau ibadah, kalau ngambung, komentar, tapi misalnya, jadi tukang, apa, tukang kaji, tukang Amir, Kutusin nih, mau itu maklar apa kaki. Sampai wanita bimbing jamaah kaki. Nanti kalau mencium hajar aswad, tirulah tidina umar. Kamu mencium sambil komentar wanita, bener gawe kaki ihapan juga Para jamaah kaki ihabuloh mungkin nak ngabung hajar aswad, tirulah tidina umar. Saya yang ngabung komen, komen kan? Wanita bener gede. Nara kerjut di wongake. Uang maculoy, to business ngabung hajar aswad biram biram di awal, Itu kan pejabat dan di bisnis ngoten. Di naikrokan di itu lambung, tanpa halangan, bayar fee. Artinya di perjuangkan kaya itu kok terus nggambung RT kare komentar. Alim, tu an lagi fajrun. La taburu walana Tanpa. Lalu la an dirai tu Rasulullah qobdaluki maktab. Dan saat itu seperti, lihat di Bukhari di Muslim sampai Musnad Ahmad begitu tapi kan tidak mungkin kita-kita yang sunni yang entok, gak panduan tapi gak wali, katanya. Diketapi hajat spanduannya nanti supaya tidak musyrik, kalau yang hadir atau komentar dulu, lakukan kayak yang dilakukan seidina, Umar Karena Dewi Nabi, alaikum warahmatullahi wabarakatuh Wasonati, Al-Masjid, wali, katanya. Ya, masalah masalah yang malah para mungkin kan maklaran begitu hati kok bin dia itu lama lama terkenal saya itu banyak baca karangan sendiri, jadi kalau mesti betul arah pikiran bel termasuk sehingga melakrihi satu dari cara yang kurawi itu edisi cara beda ini tidak existing lagi dari anti hari itu ngabis beliuk timbang, dia itu katakan dia naik, artinya naik sih, jadi katakan kita yuk nak ngarang kita cari teman, cari sendiri, cari cowok yang tentenya. Ini tidak ya Allah jina'amanu latar fauh aswatatung fawafatau cintur Itu tidak berbeda gede Nabi, sudah tidak berbeda ini ganggu Nabi Kau ini, wong siarah, orang merasa takut, bumi-bumi, wiridon, banter-banter, itu tidak berbeda di ngeramaini Itu Nabi, Alhamdulillah, itu juga, artinya tidak berbeda di latar fauh aswatatung fawafatau cintur Jadi tidak berbeda di Nabi, itu berbeda di ngeramaini itu, sampai membagi ditanya pada masa mandi Sampai itu Termasuk kue irisan jam wali Dan kita sepanjang jam tidur banget kita Mantap mandi, bengi Lama lagi Kalau Lihat rame Rame Latar bawa Waankum tarfaunar aswatakum, ikitlah Nabi Wisari, Wisumari, coba rangin. Itu sampai di situ, biore istirahat itu sampai di situ. Ini itu versi, versi, sampai ya, karena teman-teman akhlak, dan ini dia bilang, itu rokok. Terus order, teman-teman, sampai tergerogi ilmu itu order. Nah, kita tak buntah, terus dan itu nobola, itu masalah ilmu terus diorder. Nak tambah terkurung, nak dari dong airnya kan, yang diajarin ini kan, neng kitab-kitab ya kitab-kitab ini dikay pegangan. Kemudian banyak riwaya. riwayat, riwayat ya Kemudian banyak riwayat tentang misalnya Aisyah, istri Nabi itu menyimpan kerjanya Nabi, komisun Nabi. Setiap ada orang yang sakit itu dicelupkan di air, kemudian bekasnya diminumkan. Intinya Aisyah yang paling tahu Apa yang menjadi musrik dan tidak Ternyata punya perilaku tawasso Andai kan musrik Seperti itu musrik Tentu Aisyah tidak akan melakukan Sampai sampai Ada yang begini Pak Bistan Tenggokir, Tenggokir, Tenggokir Tenggokir, Tenggokir, Tenggokir, Wais Al-Korming Itu kan sampai sekarang itu Sampai nanti langsung terang TV Robot tidak Rasulullah robot yang nopon itu kan Ya ada di kita kitab memang dalam sejarah kan ya, ternyata di si Rasulullah itu kan jika Anda ini malaikat Jibril, uang paling absolut kowe al-terney, kowe ini ini internu wenda kor. Karena wenda al-terney kewangan dinasti ketemu, nabi itu punya satu komit, satu baju. Karena Nabi mutus, tadi, terus siang sahabat, jadi kayak nowe al-terney. Baju itu mulai periode wenda al-terney nanti sama dia, dia bagian nonton grupi. Nah, ikuti melirian tiga weta waktu sama Egas semua wow. model jimat-jimat ala kayak YNO yang diperas di UMB dan sebagainya. Lariwayat itu terus dibagi dalil perilaku Aisyah itu siklus Aisyah itu jadi dalil Ahli Syuubah bahwa itu tidak musyrik. Tapi terus pertanyaannya apa setelah tidak syirik kemudian termasuk ibadah? Apa musyrik atau tidak musyrik? Tidak kan? Kaget malam, tapi pulau ini ragu Tapi, gak orang kiri, tapi orang ini suka. orang ganteng, tapi orang anti ya Itu kan, nganti, budu, ngalim, kan. orang anti, orang bodoh, tapi orang anti lele. Layan arah musik, lu belum boleh ngobrol. Belum ibadah, Tidak musik. selama kau lagi menelpon ya, sehingga kalian. Yosi, jarak pokok. Nah, tingkat pokok, tinggal tiga Ibn Abbas itu nganti kundus meyakini nah, Sa'i binah Sofa'al Marwah itu tidak wajib Bayaan di Sunnah biarani wajib Wong NU biarani wajib muhammadian biarani wajib Ibn Abbas itu ulama besar Menangi Rasulullah Kurwan Sa'i binah Sofa'al Marwah itu Wajib Alasan lagi di sejarah Sofa'al Marwah itu Dulu pernah jualnya berhulau-hulau Mulai berhulau sampai matemati karena orang Dehliyah juga melakukan Sa'i Menggunakan orang-orang yang dianggap Saka Kalau itu ada Sa'i Nabi, tidak dianggap Nabi, kok Sa'i baru-baru yang dianggap Dehliyah? Nanti turun ayat tinasofal Nasofa al-Marwatamin Insya'a'illah, sama-sama, sama wa sama-sama Sa'lah dunah, alatnya mereka berkata di Al-Qur'an, Sa'lah dunah Tidak kaji, itu ada dosa Sa'i di Nasofa, Orang tua mereka merasa itu itu istilah orang itu itu merasa itu itu itu itu merasa itu itu itu itu itu itu itu itu itu itu itu itu itu itu itu itu itu itu itu itu itu itu itu itu tidak itu itu itu itu itu itu itu itu itu itu itu wajib tidak ya, popo sudah aku panas ya, Berarti kan tidak wajib, gak popo kok nampak popo Itu masalah-masalah sejarah yang kental nih. Kental dengan aroma-aroma kemusyrikan -aroma Sampai hmm. saat kecil ini hmm. nah, itu akan menjelaskan tapi itu bukan wajib Mereka ada di inna sohqa wal marwat al-minsa'a'ilah Sebagai orang yang pahamah sejauh Salah juga ndak apa-apa jadi, mohon tradisi-tradisi kemusikan itu panjang sekali. Dan oleh Wahabi, dijawab resmek, ciri utama Wahabi itu satu madhab. Saya si nganggap, saya si ngomong-ngomong itu nganti, nganggap sirik. Orang nganti, orang kejar biasa ada nggak? Sirik. Jika yang sama pun yang tiang budisi Wahabi ngomong Budidah Muhammad, ngomong Ikhwan, itu yang sama, tidak berbeda. Kitab Sawa'iril Anwar, kitab-kitab Junun itu dia tak mahu mereka dan merasa susah ngerasa roh itu.